Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali buat sahabat Bang Misteri. Kali ini saya sedang survei lokasi di Kecamatan Setu. Lokasi ini adalah rekomendasi dari subscriber kita. Yang mana di tempat ini sering terjadi penampakan kuntilanak merah, tapi kita nggak percaya begitu aja. Untuk membuktikannya, kita coba nanti explore ya. Coba nanti explore, memang daerah ini penuh dengan pohon-pohon bambu, ya. Rumpun-rumpun bambu yang begitu luas, rumpun bambu yang begitu luas. Dan menurut cerita penduduk sekitar di lokasi ini juga sering terjadi penampakan pocong. Oh ternyata di sini ada makam ya sahabat BM misteri ya ada makam, kayaknya makam tua nih. Ya. Nah, di bawah sana ada danau ya. Ada danau Ada danau Ya cukup lumayan Seram ya lokasinya ya, Karena didominasi oleh Rumput-rumput bambu Yang cukup lebat poton bambu yang begitu lebat. Mungkin nanti di suatu saat kita akan coba live streaming dari sini ya. Siapa tahu nanti kita mendapatkan penampakan ya. Karena menurut penduduk sekitar sering terjadi penampakan kuntil anak merah. Saya sendiri Pak Lubis di sana tuh ya. Pak Lubis di sana tuh. Sudah ngobrol lo ya. Pak Lubis. Auranya ya gimana ya kayak Karena memang di sini semua pohon bambu ya. Pohon bambu Luar biasa ya Jangan lupa di subscribe Like dan share ya Sahabat BMW Misteri ya Cukup Luas ya Perkebunan bambunya Cukup luas ya Di Kanan kirinya Semua Ditutupi Oleh pohon-pohon bambu ya sahabat BMI misteri Betul-betul, ini perkebunan bambu ya. Untuk lokasi di Kecamatan Setu, sahabat ya. Di Kecamatan Setu, kita dapat rekomendasi dari salah satu subscriber kita yang ingin kita ini meliput di sini ya. Sini juga sepanjang sini ada oh danau ya ada danau danau nya cukup luas cukup luas ya dan di sana itu ada jalan raya ya jalan raya inilah danau nya ya nya nah, sahabat BMW misteri ya Cukup Merinding juga sih Merinding juga sih ya Sahabat BMW misteri Merinding juga Ya, sambil cari-cari siapa tahu ada bambu petuk. Sudah jual deh sama Bang Paul. Makam ya, kayaknya makam tua ini ya. Kayaknya makam tua. Assalamualaikum. Ya ahli gaib, kubur. Di seberang sana adalah lahan kawasan industri. Ya, lahan kawasan industri panjang juga danau-nya, sahabat bebek misteri. Ya, ya, mungkin itu aja ya, sahabat bebek misteri. Uh, Survei lokasi Kita untuk Kali ini Kami dari Tim BB Misteri uh, Mengucapkan terima kasih Anda telah menyaksikan video ini Nah, di sini kita ketemu lagi sama Bang Ardi ya, apa Lubis juga? Gimana Pak? Ada auranya nggak Pak? Nah, belum kita tengokin belum ya. <laughs> <tuh> Ada aura kasih. <tuh> <tuh> Oke, sahabat Bebek Misteri ya mungkin itu aja survei lokasi kita kali ini. Siapa tahu nanti kita. Ada kesempatan untuk live streaming, ya. Kita coba live streaming di sini dari wilayah Setu. Kami, tim BMW Stream, mengucapkan wilayah topik kualidad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.